Baiklah persahabatlah selar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Siapa nih yang semalam sudah menyaksikan acara festival Ramadan? Bunda Lansi Kejora cantik banget ya Saat tampil di festival semalam live di Indesier Membuat tentunya warga Konoha semakin bahagia dan semakin bangga Dengan Lesti Kejora Apalagi banyak sekali momen-momen seru, ngakak, dan pastinya bikin semangat warga Konoha Salah satunya ada momen yang sangat luar biasa nih sahabat ya Di acara festival Ramadan semalam tentu banyak sekali yang ngefans sama Bunda Lesti, salah satunya di sini kita lihat nih ya, para penonton yang ngefans banget ya dengan Bunda Lesti, hingga tentunya menyanyikan lagu Bunda Lesti, Masya Allah bangga banget ya, Lesti kejuaraan responnya juga, ini seneng banget dan bangga, karena fansnya nyanyinya bagus, luar biasa doakan yang terbaik semoga Lesti semakin banyak doa, dukungan, dan support yang diberikan momen ini pun di kembali oleh akun hidung mancung abang arskor leslar ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Masya Allah ternyata dua-duanya pendukung dari dua peserta ada yang ngefans sama bunda lesti ini salah satunya tuh persahabat ini salah satunya yang ngefans banget sama bunda lesti makin bangga kan dan pastinya makin bahagia berikutnya para sahabat kita lihat juga ada potret dari Abang L Aduh, Masya Allah banget ya Tentunya Abang L Ini selalu ikut bundanya kerja Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat ya buat Abang L Dan selalu diberikan perlindungan Dari orang-orang yang tidak baik Kemudian ini pun diripas kembali Oleh aku, Leslar selara dan tentu banyak sekali tanggapan respon yang diberikan salah satunya dari akun Azifa33 mengatakan Alhamdulillah, Masya Allah Bunda El hebat meskipun lagi menyusui tetap puasa Abang El juga hebat, anak soleh dan kuat diajak puasa tuh Inilah yang sangat membanggakan warga Konoha Masya Allah Bunda El selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang dan kita juga bersama dugaan Teh Fitri Karlina Alhamdulillah ya Teh Fitri Karlina bertemu kembali dengan al fatih Aduh, Masya Allah banget nih. Kita bahagia sekali ya. Teh Fitri adalah salah satu orang. Bisa disebut juga sebagai Ketua Leslar Fusat. Masya Allah dukungannya selalu tulus kepada hubungan Lesti dan Bilar. Mudah-mudahan Teh Fitri juga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Dan kita lanjut juga ke kabar berikutnya. Setelah di acara festival Ramadan, kita lihat tuh, Bunda Lesti lagi bersama sang suami tercinta lagi latihan mijit. Kalau kata Papa Bilar ya, <gifat> maksudnya latihan piano. Aduh, masya Allah, banget ya romantis. Begini aja kita senang, dan pastinya dibuat bahagia oleh idola lagi ini masya Allah banget ya. Mudah-mudahan selalu seperti ini: Lesti dan billar selalu romantis, selalu cute dan selalu membuat kita bahagia momen ini pun dipost kembali para sahabat oleh akunnya selara underskorsi dan pastinya di postingan ini pun banyak sekali tanggapan respon yang diberikan salah satunya dari akun instagram Hakaniyati mengatakan di kolom komentar Masya Allah selamat makan sahur minisi aduh Masya Allah banget ya sahurnya Melihat yang manis-manis, yang cute-cute, dan yang romantis. Luar biasa. Dampak sih, para sahabat, kita juga masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini. Total stay tune dan pantengin channel ini, para sahabat, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.